teman-teman, kali ini aku mau bikin satu pisang Pertama kita siapkan air 1-2 liter Pisang kepoknya Jahe Gula merah atau gula jawa Kemudian kita rebus airnya Dan kita potong-potong pisangnya agak miring Agar lebih estetis ya Nah, pisangnya sudah terpotong semua dan kemudian kita masukkan dua potong gula merah atau gula jawa. Kemudian kita siapkan jahenya, kita cuci dulu sampai bersih dan kita geprek. Kemudian kita masukkan jahe ke dalam air rebusan, 1 sendok teh garam dan masukkan pisangnya. Tunggu hingga mendidih seperti ini ya, dan kemudian kita aduk merata. Ya, Alhamdulillah sudah selesai, sudah jadi dan sudah matang. Satu pisang siap dihidangkan. Selamat menikmati. Selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.